Good morning, shalom bravers. Saya percaya setiap kita diberkati dan penuh dengan sukacita, amin. Dan kalau ada roh Tuhan yang kuat itu mengalir dalam hidup kita, ada roh Allah di dalam hidup kita, apa yang akan kita lakukan? Saya percaya setiap kita mau menari buat Tuhan. Oleh sebab itu, come on, pagi hari ini mari kita menari buat Yesus, buat Tuhan kita. Come on. Bila roh Allah ada di dalamku, Ku kan menari seperti Daud menari Bila roh Allah ada di dalamku ku kan menari seperti Daud menari Bila Allah ada di dalamku ku kan menari seperti Daud menari Bila Allah Ku kan menari seperti dat menari Ku kan menari, ku kan menari Ku kan menari seperti dat menari Yang menyaksikan hari ini, rindu untuk memberi yang terbaik buat dia. Memberikan tarian, memberikan pujian, memberikan sorak-sorai bagi dia, bagi raja kita. Woohoo. Mari menari bersama-sama! Ku, kan ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti dat menari, ku kan menari ku kan menari bukan menari seperti dan one more ku kan menari ku kan menari ku kan menari seperti dan menari ku kan menari ku menari kan juga menari seperti dan menari ku kan menari seperti dan menari Bukan menari seperti dar menari oh yeah. menari bagi dia bagi Yesus haleluya kami tahu hidup kami begitu berharga di matamu Engkau menjadikan kami ajaib dan dahsyat kalau dunia tidak menerima kami, tapi kami tahu Engkau selalu menerima kami. Terima kasih Yesus. Betapa ajaib dan dasarnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku. Berupa gambar. Setiaanmu di sepanjang hidupku dan kuangkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu tak sekalipun kau ti Yesus sahabatku Oh kau sahabat kami Betapa ajaib dan indahnya Tuhan kejadian kesetiaan di sepatu Dan kami berarti bagi Tuhan Terima kasih atas Pemeliharaanmu buat kami Ku mengangkat wajah kurbagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku tinggalkanku Yesus sahabatku oh, ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku dan kuangkat tanganku Ke kasih dan karunia Yesus Sahabatku, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun. Berkatkan aku Yesus, ku bersyukur, ku kau, Tuhan dan sahabatku. Kami bersyukur, kami dapat memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bisa menyebut Engkau sahabat kami, pribadi yang paling mengenal kami, pribadi yang juga erat dengan hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap penerimaanmu atas hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan Yesus, ini hidup kami, kami bawa kepadamu. Biar engkau apa yang Engkau anggap baik, terjadilah atas hidup kami. Di dalam namamu Yesus Kristus kami sudah berdoa, Aamiin. Saya yakin saudara diberkati dengan pujian penyembahan barusan. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah kami pada hari ini. Kami mengucap syukur. Tuhan sudah bersama-sama dengan kami lewat pujian penyembahan. Sekarang tiba waktunya Tuhan. Kami mau membuka telinga kami mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah hati kami menjadi hati yang lembut untuk ditanami oleh benih kebenaran firman. Urapi mulut bibir hambamu. Juga urapi teman-teman yang di rumah. Dan biarlah hidup kami semua kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan waktu-waktu ke depan ini kami mau belajar firman-Mu lebih sungguh-sungguh lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Raja Wali Church, senang bertemu kembali dalam tayangan online kita kali ini dan seperti saudara tahu di bulan Mei kita belajar mengenai sadar diri atau mengerti konsep diri kita di dalam Tuhan dan minggu demi minggu kebenaran firman Tuhan sudah membukakan kepada kita begitu banyak esensi tentang konsep diri yang tepat saudara di week 1 saudara belajar mengenai masterpiece week 2 saudara belajar mengenai duta besar kerajaan Week 3, saudara belajar mengenai jadi garam dan terang. Nah di week 4 ini kita akan tambahkan satu konsep lagi yang esensial buat setiap kita orang percaya. Yaitu hal yang nanti kita akan segera bahas. Saudara siap belajar kebenaran firman Tuhan? Kalau siap katakan amin. Oke, saudara siap belajar kebenaran firman? Kali ini kita akan belajar lebih jauh lagi di minggu yang keempat ini dalam konsep sadar diri, saudara. Saudara, menurut artikel web Glamour, saudara ya, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dihindari pada saat seseorang itu melakukan kencan pertamanya. Ya setiap saudara pasti pernah lah ya kencan pertamanya dan web webglammer ini mencatat beberapa hal yang katanya harus dihindari pada waktu kencan pertama. Jadi yang lagi PDKT ini perlu catat gitu ya. Yang pertama kali ditanya adalah, kok putus sih sama yang sebelumnya? Emang kenapa? Nah itu katanya jangan ditanya saudara. Apalagi dari wanita kepada pria, pria kurang nyaman. Yang kedua pertanyaannya, sebenarnya alasan kamu single apa sih? itu Yang ketiga saudara, status hubungan kita ke depan gimana ya? Ya ampun baru jalan satu kali udah nanya status hubungan kita ke depan bagaimana ya? Yang keempat saudara, saudara tanya dia, kamu lagi pegang handphone ya? Ya lagi chatting sama siapa sih? Wah itu juga membuat uh, yang di PDKTN kata artikel grammar ini tidak nyaman. Dan yang paling ngeri saudara yang kelima, nanya soal penampilan. Kira-kira gimana? Wah seperti itu saudara. Nah jadi saudara, lagi sebenarnya adalah pertanyaan nomor tiga, soal status hubungan ke depan. Padahal ini kan baru jalan pertama kali. Well, memang saudara saya paham. Kadang-kadang di dalam hubungan kita perlu yang namanya moment of truth apalagi setelah melewati proses pendekatan dan hal yang sangat perlu ditanyakan soal hubungan ini adalah sebenarnya apakah kita ini cuma teman dekat atau gimana ada cara lebih serius atau enggak ada cara lebih uh, jadian atau maju lagi ke satu tangga berikutnya atau gimana dan biasanya sih saudara pria yang mulai untuk menyatakan ini dan menanyakan ini. Ini Saudara yang saya namakan moment define the relationship. Sekali lagi momen apa? define the relationship atau momen kejelasan. Jadi Saudara, momen ini memang sangat dibutuhkan untuk apa? Mengclear situasi atau status di dalam hubungan tersebut atau mendefine ulang posisi masing-masing. Apakah hubungan ini cuman iseng atau mengarah kepada hal-hal yang lebih serius? Momen tersebut saudara dibutuhkan untuk kita cek komitmen kita tuh seberapa jauh dalam hubungan itu. Nah kebayang gak sih kalau itu kan kasusnya PDKT ya kita dengan lawan jenis. Kebayang gak sih kalau momen kejelasan itu, itu merupakan deep talk ya. Antara saudara dan lawan bicara saudara bukan lawan jenis, bukan temen. Tapi kalau yang duduk di depan saudara adalah Tuhan. Gimana kalau Tuhan nanya, hey I want to talk with you. Yuk kita define yuk relationship antara aku, aku Tuhan sama kamu itu kayak apa. Coba kita perjelas bagaimana kamu memandangku, bagaimana saudara memandang Tuhan. Saudara saya yakin kita semua akan mengalami momen-momen seperti ini dan pasti saya rasa apalagi dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita harus melewati momen seperti itu. Gimana kalau pertanyaannya kita lebih singkatkan lagi Saudara, lebih fokuskan lagi. Gimana pertanyaan Tuhan pada kita adalah seperti ini, bayangkan Saudara ya. Sebenarnya, are you a fan atau follower? Bukan follower kayak Instagram ya Saudara ya. Ini the real follower of Jesus. Hmm. menarik. itu sebabnya judul saya hari ini adalah bukan Jesus holic. Brevers ada perbedaan yang sangat besar antara Jesus holics dengan follower of Jesus. Menurut salah satu kamus saudara Jesus Holik atau saya boleh katakan fans adalah apa sih? Fans itu apa sih menurut kamus? Enthusiastic admire. Coba saudara cek deh. Kita semua pasti pernah ya atau saat ini pun saudara mungkin ngefans dengan aktor atau aktris tertentu misal saudara ada yang ngefans dengan Robert Downey Jr. weh si Iron Man itu saudara ya atau yang wanita mungkin saudara ngefans dengan Gal Gadot si Wonder Woman atau yang suka Korea mungkin ngefans dengan Captain Ri ya alias Hyun Bin atau dengan Han Ji Pyeong yang main startup itu atau Kim Sun Ho atau Ji Chang Wook ya saudara bisa sebutkan semuanya maybe saudara juga bisa teruskan listnya menjadi atlet misalkan kalau saudara suka basket saudara ngefans dengan the greatest of all time seperti Michael Jordan atau Lebron James. Atau Damian Lillard, ya kan? Kalau saudara suka sepak bola, apakah saudara ngefans dengan Messi atau Ronaldo atau klubnya mungkin Real Madrid, Juventus? Saya pribadi uh, suka Arsenal, saudara ya. Tapi ya banyak berdoa aja Arsenal lagi cukup payah uh, di musim ini. Atau saudara suka juga dengan toko-toko atau band tertentu. Misalkan di zaman saya banyak wanita suka dengan Andy Lau atau band seperti uh, boy band seperti Westlife ya atau Backstreet Boys. Kalau zaman sekarang mungkin uh, Blackpink ya. BTS, ya kan, TTS, dan lain-lain lah saudara ya. Saudara tahu semua informasi mengenai mereka, bener gak? Sudah tahu semua informasi mengenai mereka, kapan jadi artisnya, film pertamanya apa, pacaran sama siapa, statistiknya kayak apa, semua fans tahu itu semua. Tapi kalau kita boleh jujur hubungan dengan si atlet itu atau si fan, eh, orang kita fans itu tidak mendalam. Kita nggak punya deep relationship dengan dia. Oke. Okay. Jadi bedanya kita bisa tahu tentang artis, atlet atau uh, anggota band tersebut. Tapi sebenarnya tahu tentang dengan tahu kenal. Ini berbeda saudara. Mengenal atau bangun hubungan lebih dalam dengan dia berbeda. Jadi pertanyaan saudara, apakah saudara adalah fans atau follower dari Jesus? Nah saudara kitab sendiri mencatat sesuatu yang sangat menarik di Yawanas 6. Keunasanam terutama di pasal 1 sampai 15 itu berbicara tentang mujizat Yesus memberi makan 5000 orang. Dan setelah peristiwa itu Saudara Yesus dan murid-muridnya menuju Kapernaum. Nah, keesokan harinya yang menarik Saudara, banyak orang, orang banyak berbondong-bondong mencari Yesus tapi tidak ketemu. Lalu akhirnya mereka menyusul Yesus ke Kapernaum. Ya, dan ini hal pertama yang mereka tanyakan pada waktu mereka berjumpa dengan Yesus di Kapernaum. Yohanes 6 ayat 25 berkata Saudara, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Wah, itu pertanyaan Saudara, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Nah, dalam New Living Translation Saudara dikatakan Saudara, "They found him on the other side of the lake and asked" Rabi, when did you get here? When did you get here? Kapan kamu sampai di sini? Saudara, ini sebenarnya pertanyaan yang kasual dan biasa, Saudara. Tetapi jawaban Yesus buat saya luar biasa mengagetkan. Oke, sebelum saya kasih tahu jawaban Yesus itu seperti apa, kalau kita coba tilik, Saudara, dari kacamata marketing misalkan, peristiwa ini sangat baik sekali. Karena dalam pelayanan sebelumnya berarti Yesus itu berhasil uh, melakukan pelayanannya kalau dikategorikan kata berhasil seperti di gereja sekarang saudara ya Yesus berhasil membuat banyak orang ingin kembali berjumpa dan mendengarkan dia. Ibarat perintisan gereja jumlah jemaat saudara yang awalnya tadi sekitar 12 atau let's say puluhan orang lah yang ikut Yesus sekarang wow jumlahnya menjadi ratusan. Atau bahkan ribuan. Dan pastinya kalau secara-cara marketing, Yesus harusnya welcoming banget dong. Mungkin jabat tangan mereka, hey, how are you? You duduk sini semua, yuk panitia semua, ayo siapin pelayanan terbaik buat mereka ya. Harusnya kan begitu, saudara ya. Kalau kita dari sekacamata marketing. Tapi, mari kita lihat jawaban Yesus, saudara. Jawaban Yesus, saudara, itu lebih luar biasa lagi. Yohanes 6, ayat 26 berkata, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Dan menurut New Living Translation dikatakan saudara terjemahan lain, Jesus reply, I tell you the truth, you want to be with me because I fed you, not because you understood the miraculous sign. Wah, ini jawaban saudara yang sangat mengagetkan sekali pedas sekali saudara jawaban Yesus. Oh, pada waktu orang banyak mungkin berharap di apa? dihargai, tapi jawaban Yesus adalah langsung menabrak dari depan seperti itu. Kamu cari aku bukan karena yang lain-lain. Kamu cari aku karena kamu pengen makan, katanya Saudara. Yesus berkata, jangan lalu Yesus lanjutkan, jangan terlalu pusing sebenarnya dengan roti fisik, tapi ini loh, aku roti hidup. Percayalah kepada aku. Akulah roti hidup. Lalu apa saudara? Yesus mengajar mereka dan memberitahu konsep roti hidup itu. Lalu ya terjadi perdebatan sih di Yohanes 6 itu. Dan setelah itu semua selesai saudara pengajaran Yesus selesai. Perikop itu ditutup dalam Yohanes 6 ayat 66. Bunyinya adalah demikian saudara. Mulai dari waktu itu. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Dan tidak lagi mengikut dia. Oke, saudara. Dari apa yang kita baca tadi, ini yang menarik buat saya. Saat Yesus melihat itu, dia nggak coba tuh menenangkan kembali hati orang-orang itu. Dia nggak coba memenangkan kembali hati orang-orang itu. mereka dia nggak dia nggak coba to win their heart. He let them go. Saudara, mereka itu mau close enough dengan Yesus, dapat makan gratis, ketemu mukjizat tapi tidak terlalu dekat sehingga nggak ada yang bisa dikorbankan untuk ikut Yesus. Mereka nggak mau. Di dalam hidup mereka diminta sesuatu untuk follow Jesus. Mereka mau kelihatannya dekat dengan Tuhan. Gak masalah sih. Taruh stiker di mobil I love you Jesus. Gak masalah. Atau ganti status Facebook. Saudara menjadi Christian atau Christ follower. Gak masalah. Tapi yaitu mereka tidak mau mengorbankan sesuatu dalam mengikuti Yesus. Saudara gini. Dari sini kita tahu saudara. Cerita ini kita tahu. Yesus tidak tertarik mencari fans. Yesus mencari follower. Yesus define the relationship. Yesus menyatakan secara implisit lewat ayat tadi saudara. Yang dia cari berbeda. Dia mencari follower. Dengan kata lain saudara. Fans of Jesus know all about him. But they don't know him. Nah ini membawa saya kepada poin pertama. Yang perlu kita renungkan saudara. Poin pertamanya adalah begini. Ternyata saudara. Bahaya kekristenan hari-hari ini. Adalah Jesus-holic atau Jesus-fans yang ngaku Kristen. Dalam bahasa Inggris gini saudara, The biggest threat of Christianity today is Jesus-fans who call themselves Christian. Saudara dalam bukunya Kyle Alderman, bukunya Not a Fan, bagus sekali saudara ya, menggambarkan kalau gereja saat ini diibaratkan itu seperti stadion, di mana orang bisa meneriakan nama Yesus, orang bisa bersorak ya untuk setiap permainan yang bagus yang tanda kutip permainan bagus yang Yesus kerjakan. Permainan bagus itu artinya apa? Artinya Tuhan membuat saya berhasil, Tuhan membuat saya sukses, sembuh, kaya, dan lain-lain. Selama Yesus menjawab kebutuhan saya, I will cheer him up. Saya akan tepuk tangan buat Tuhan. Tapi saat sesuatu tidak sesuai keinginan mereka, mereka bebas pergi. Makanya kalau kita nonton pertandingan ya, saudara fans fans sepak bola gitu ya kan. Pada saat timnya kalah, biasanya sebelum pertandingannya selesai, fansnya udah buru-buru pergi meninggalkan mereka. Lalu mereka kesel dalam hatinya mereka berkata, aduh, gua udah pakai bayar lagi, mainnya jelek lagi, gua kalah, eh pertimnya kalah, ya udah deh, saya pulang aja. Jadi saudara fans datang ke stadion saudara, sebenarnya nggak ada ikatan. Mereka bayar ya that's it. Bahkan mereka bebas pergi kapan aja. Jadi sebe, e, dalam bahasa yang lebih sederhana mereka tuh kayak punya full power saudara. Untuk bisa pergi kapan aja. Beda ya dengan e, kalayak ramai atau orang-orang banyak yang antri vaksin misalkan. Yang punya full power itu yang memberi vaksin. If you want to get vaksin ya sit down. Duduk antri gitu saudara. Tunggu sampai selesai. Tapi kalau fans kalau lagi datang ke stadion beda. Mereka yang menentukan ya kan. I stay atau saya Mau pergi. I stay atau saya mau pergi. Sama kayak fans band mungkin saudara ya. Kita bisa hafal lirik lagu. Atau kalau nyanyi lagu band tersebut. Kita bisa sambil merem-merem menghayati gitu ya. Koleksi albumnya lengkap dan lain-lain. Nah Jesus holic ini juga sama. Dia bisa muncul. Nyanyi bareng di gereja. Bisa buka alkitab juga. Bisa berdoa juga sebelum makan. Bisa juga nyatet khotbah, Bahkan bertepuk tangan untuk Yesus. Tapi tidak tertarik untuk following Jesus Tidak tertarik untuk mengikut Yesus Ngomong belak blakannya saudara ya Ngomong belak blakannya nih Saudara siap? Fans ini atau Jesus Holy ini Mereka mau dekat untuk get benefit Tapi not close enough untuk hidup seperti Yesus Mereka mau dekat untuk get benefit Tapi not close enough untuk hidup seperti Yesus Fans tertarik dengan kekristenan Tertarik dengan roh kudus. Tapi as long as for their benefit. Untuk keuntungannya aja. Jadi fans interested in power of Holy Spirit. Tapi followers want to feel by Holy Spirit. Saudara gini. Kebayang gak? Apa yang terjadi dengan kekristenan yang model begini? Konsep kekristenan seperti apa yang mereka suarakan kepada dunia? Hidup kekristenan seperti ini saudara. Apa yang mereka hidupi? Apa yang mereka promosikan kepada dunia? Saudara, banyak orang suka ya dengan Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang gak suka? Karena begitu besar kasih kepada dunia ini sehingga ia akan mengaruniakan anak yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang gak suka? Yes, mereka suka. Bahkan jadi ayat muk atau ayat kaos saudara. Tapi ayat satu lagi lupa, dikutip juga saudara di Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ayat kayaknya ini, gak nggak dipasang jadi ayat kaos, gak dipasang jadi ayat muk, gak dipasang. Tapi ya kayaknya di skip aja gitu saudara, lupa bahwa kita sebagai orang Kristen memikul salib dan, mengik dan mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Oke okay, saudara, ini membawa saya kepada poin yang kedua. Poin yang kedua seperti ini saudara, menjadi fans of Jesus, menjadi Jesus holic, cost nothing. Tapi becoming follower came with very high price tag. Menjadi fans Jesus gak melibatkan apa-apa, tapi menjadi follower of Jesus, nilai atau harga yang dibayar sangat tinggi saudara. Mari kita kembali ke ayat tadi di Lukas 9, ayat 23. Katanya kepada mereka semua, Setiap orang yang mau mengikut aku, Ia harus menyangkal diri, Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Katanya kepada mereka semua, Setiap orang yang mau mengikut aku, Ia harus menyangkal dirinya, Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, ayat ini kau dipikirin sangat dalam sekali saudara. Dikatakan bahwa setiap orang, Di situ dikatakan setiap orang, Maksud saya, saudara, ya, setiap orang tuh maksudnya apa? Setiap orang tuh maksudnya adalah, ya, setiap orang. Kadang orang berpikir, kata "setiap orang" di sini tuh ditujukan khusus buat ya, hamba Tuhan lah yang sekolah teologi dan lain-lain. By the way, saudara, hamba Tuhan kan bukan hanya pendeta, loh. Kita semua ini hamba Tuhan, saudara. Dalam bahasa Inggris, kenaikan, ya, kata "setiap orang" itu adalah "anybody". Jadi, ayat ini berlaku untuk "anybody". Bukan hamba Tuhan saja yang dikategorikan pendeta. Ya saudara sih hamba Tuhan sih. Tapi semua orang lah saudara. Dikatakan apa? Harus menyangkal diri memikul salib. Saudara, sesungguhnya saudara mengikut Yesus. It's costly kok. Memang kalau kita mengikuti Yesus sungguh-sungguh itu costly. Costly saudara. Ada salah satu anggota brave team saudara yang bercerita. saudara Kemarin pada waktu kita kelab. Bagaimana dia harus menolak tawaran sejumlah uang tertentu. Berjumlah ratusan juta. Demi membela satu value mengikut Tuhan yang namanya kejujuran. Dia nggak mau melakukannya. Walaupun saat itu ya sedang butuh uang. And it's not easy buat mereka. Saudara so, perhatikan. Itu nilai yang penting. Dan kalau kita perhatikan firman Tuhan tadi saudara. Yesus tidak mendeskripsikan. Pengikut Yesus itu seperti orang farisi yang tahu berbagai hal atau punya intelektual knowledge tentang kitab suci. Mengikut dia itu, saudara, bicara apa sih? Dari hati, hati yang menyapa hati. Dan kalau ngomong brutal fact-nya lagi, saudara, Alkitab bahkan mencatat kata believe me dalam Injil. Tercatat lima kali, tetapi 20, katia, 20 kali yang tercatat atau nggak kata apa, saudara. Empat kali lipat lebih banyak. Follow me. Follow me. Nah kita kembali saudara ke Lukas 9 ayat 23 tadi. Saya bacakan kembali. Katanya kepada mereka. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari. Dan mengikut aku. Nah kali ini kita perhatikan kata mengikut aku saudara. Kata mengikut aku saudara. Dalam bahasa aslinya adalah. Came after me. Dalam bahasa aslinya adalah came after me. Artinya apa saudara? All in. Semua daya, waktu, dan tenaga kita gunakan. Untuk "keep after Jesus", kita yang mengejar Jesus. Jesus. Mungkin menggambarkannya kayak gini, saudara: Sama ada kayak seorang pria yang dulu masa PDKT yang sedang sayang-sayangnya dan inget pacarnya lagi suka makanan tertentu tuh gitu ya contohlah ya ada seorang pemuda yang sebut aja tinggalnya di sunter dan pacarnya di tanah tinggi gitu saudara ya lalu dia bela-belain beli makanan kesukaan pacarnya yang pacarnya pengen makan ke daerah kota atau daerah gajah mada buat pacarnya supaya apa? supaya pacarnya seneng dan dia mengusahakan yang terbaik bahkan ingin memberi surprise kepada pacarnya begitu sampai depan rumah pacarnya dia telepon eh aku udah di depan rumah nih keluar ya Aku tungguin kamu loh, ada apa sih? Aku mau kasih surprise buat kamu. Lalu keluar deh, lalu dikasih makanannya. Wow, pasangannya senang sekali. Dan betul anak muda itu saya, ya karena tinggal di Sunter dan pacar saya, Meyer itu tinggal di Tanah Tinggi pada waktu itu. Saudara, setiap kita menariknya punya ya, kisah-kisah seperti begini dalam pengajaran kita pada waktu PDKT atau percintaan. Ironisnya saudara, coba ingat-ingat, kapan momen terakhir kita seperti ini pada waktu kita berurusan kepada Tuhan? Hampir, hampir jangan-jangan tidak ada. Secara jujur saudara, kapan kita lakukan hal-hal kaya gitu dalam pengejaran kita kepada Tuhan? Itu sebabnya saudara, perintah Tuhan yang paling utama adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatanmu. That's the most important, kata firman Tuhan. Oke saudara, saudara siap, kita akan go deeper. Saudara Alkitab mencatat saudara, satu tokoh yang bernama Nikodemus. Ya, seorang tokoh yang bernama Nikodemus. Pertanyaannya, siapa dia? Semua yang kita ketahui tentang Nikodemus dalam Alkitab, saudara, itu ada di Injil Yohanes, gitu, saudara, ya. Ada di Injil Yohanes dalam Yohanes 3 ayat 1. Dalam Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, saudara, dia disebut sebagai seorang farisi. Dia disebut sebagai orang farisi. Jadi, saudara, para farisi adalah kelompok orang Yahudi ya, yang menafsirkan dan memelihara hukum secara harafiah dan ketat, nah itu orang farisi saudara memelihara hukum secara harafiah dan ketat dan kadang-kadang orang farisi ini menentang Yesus dalam pelayanan-pelayanannya kalau saudara take notes dalam Alkitab Paulus atau Saulus saudara yang rasul itu itu adalah kategori juga termasuk kelompok orang farisi saudara bisa cek nanti di Filipi 3 ayat 5 nah kembali ke Nikodemus Yohanes 3 ayat 1 juga menggambarkan Nikodemus sebagai pemimpin orang Yahudi yang bahkan saudara menurut Yohanes 7 ayat 50-51 bukan hanya pemimpin Yahudi Nikodemus juga merupakan anggota Sanhedrin apa sih Sanhedrin? ya kayak sebuah lembaga penguasa pengadilan orang-orang Yahudi nah maksudnya apa? saudara ternyata dari dalam sisi sejarah saya coba gali di setiap kota punya Sanhedrin sendiri yang berfungsi sebagai apa? pengadilan lokal dan ini eh, menarik saudara karena dibawa otoritas Romawi pada zaman Kristus itu ada Sanhedrin Agung di Yerusalem yang merupakan pengadilan terakhir atau akhir yang paling tinggi dalam kaitannya dengan hukum dan agama Yahudi dan lembaga inilah yang pada waktu itu ya saudara akhirnya memutuskan menghukum Yesus di salib. Nah apa kaitannya dengan Nikodemus? Nikodemus itu merupakan anggota Sanhedrin Agung di Yerusalem itu saudara. Itulah si Nikodemus. Nah yang menarik saudara Yohanes merekam bahwa Nikodemus datang untuk berbicara kepada Yesus pada waktu malam hari. Kau sudah baca di Alkitab ya. Nikodemus datang bertemu dengan Yesus di malam hari. Saudara banyak penafsiran yang berpikir, kenapa ya Nikodemus kok mau datangnya malam hari? Kenapa ya Nikodemus itu e, mau malam hari ketemu dengan Yesus? Gitu. Atau mungkin takut atau bahkan malu mengunjungi Yesus ketika masih terang. Ya, Saudara. Ya. Itu banyak pertanyaan seperti itu dan banyak orang percaya, Saudara. Ini adalah satu gambaran tentang orang-orang yang seperti kita, Nikodemus ini adalah tokoh yang harus memilih antara religion atau relationship dia dengan Jesus. Dia datang-datang malam, kenapa malam? Mungkin dia malu, supaya apa? Supaya gak ada yang lihat, gak ada yang akan banyak tanya. Dia play safe, dia play safe. Dia pengen dia bisa ikut Yesus dengan riset baik-baik tanpa mempengaruhi pekerjaannya. Tanpa mempengaruhi pertemanannya, tanpa bahkan mempengaruhi keluarganya nggak perlu tahu. Jadi tidak ganggu hidup mereka pribadi, hidup dia pribadi maksud saya. Inilah yang terjadi saat kita menjadi jisolik atau fans. Para fans kan yang berpikir yang penting kita nggak perlu deh buat perubahan signifikan dalam hidup kita. Atau punya negatif implication lah saat ikut Yesus, kan gitu. Ini berbahaya saudara. The truth is saudara. Kebenarannya. There is no way untuk jadi pengikut sejati Yesus. Tanpa melibatkan diri Yesus secara langsung terlibat di dalam hidup saudara. Ngomong brutal fact-nya lagi saudara ya. Banyak kita. nggak keberatan sih. Kalau Yesus melakukan minor change. Perubahan kecil-kecil aja lah dalam hidup kita. Tapi saudara. Bukan itu yang Yesus mau. Bukan itu yang Yesus mau kalau saya boleh pinjam istilah mobil saudara kita maunya tune up Yesus maunya apa? overhaul itu mobil fans maunya decorating ya kan? ruangan maybe tapi Yesus maunya bongkar dan remodel fans mau Yesus inspire them tapi Yesus mau interfere dan ini membawa saya kepada poin ketiga dan yang terakhir saudara dari apa yang semua udah tadi saya utarakan ini membawa saya kepada poin yang ketiga yaitu Friends hanya menjadikan Yesus, Jesus one of many. Sekali lagi, fans hanya menjadikan Jesus one of many, tapi Yesus mau menjadikan kita adalah one and only. Yang Yesus mau dari hidup kita adalah one and only. Ini dua hal yang berbeda, saudara. Yesus pengen menjadikan dia di dalam hidup kita itu one and only, tapi fans biasanya hanya cuma sekedar Yesus mau jadi one of many. Pertanyaannya gini, saudara. Apakah ada area private di hidupmu yang sepertinya off-limit gitu, Tuhan gak boleh intervensi, Tuhan gak boleh interfere di dalam hidup saudara. Atau saudara berikan kepada Yesus master key buat semua area kehidupan saudara. Saya berikan pemahaman yang menarik seperti berikut saudara, ibarat seluruh plastik ini adalah kehidupan saudara dan saya. Apakah saudara model fans yang kayak begini nih? Misalkan gitu saudara ya. Nah, kotak ini nih. Ini relationship. Kotak ini relationship. Tuhan, semua aku berikan kepadamu. Tapi kalau relationship sih, jangan deh Tuhan. Ini bagianku saja. Apalagi zaman sekarang Tuhan lah, pluk-pluk dikit ke Cium-cium dikit, cincay lah. Yang penting kan hari minggu ke gereja. Tapi relationship Tuhan apalagi sama orang tua, Tuhan aduh udah jangan ikut campur deh, biarin dia yang bertobat. Biarin dia yang minta maaf. Lagian yang salah juga dia. Wah, oh, saudaraku tuh, teman-temanku nyebelin semua. Udah Tuhan, pokoknya di area ini Tuhan jangan ada deh. Yang lain aku kasih, Tuhan. Apa seperti itu? Atau yang saudara mau sisihkan dalam hidup saudara adalah mungkin keluarga. Tuhan, kalau keluarga jangan kau sentuh deh ya. Biarinlah keluargaku bisa senang-senang. Yang lain boleh, atau sebaliknya yang saudara pengen saudara simpan sendiri adalah uang Everything aku kasih buat engkau Tuhan, but not my money, bukan uang saya Ini bagianku Tuhan, jangan ikut campur ya Tuhan urus yang lain-lain aja lah, aku sih bisa lah maafin orang Aku bisa lah bangun hubungan yang baik keluarga, aku bisa lah jaga kekudusan Tapi masalah duit Tuhan, enak aja ini bagian saya, yang keluarga ringet juga saya Jangan suruh-suruh mengelola uang ini dengan cara Tuhan deh. Saya punya cara yang lebih baik kok. Seperti itu saudara. Atau mungkin yang saudara mau sisihkan adalah bisnis atau karirmu. Everything yang aku berikan kepada Tuhan. Tapi the way I'm doing my business. The way I'm working on my career. It's my way. Not your way. Saudara ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Padahal saudara dan saya sama-sama tahu tadi. Yang Yesus mau dia bukan menjadi one of many tapi Yesus mau jadi one and only sayangnya saudara fans itu berusaha nyetel hubungannya dengan Tuhan kok saudara mungkin dengar perumpamaan saya berkata ini gila ya tapi pada kenyataannya hal kayak itu terjadi kok dalam kehidupan saudara dan saya kalau saudara mau jujur kontrasnya saudara pengorbanan jadi kayu salib itu enggak pilih-pilih kotak Aku selamatkan otakmu aja deh. Aku selamatkan uangmu aja deh. No. Dia selamatkan kita semuanya. Dia memberikan kita hidup semuanya. Tidak ditahan-tahan yang terbaik yang dia bisa. Sampai titik ini aja seharusnya kita memahami. Apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Seharusnya gimana? Ya seharusnya saudara tahu. Baik bisnis, relationship, uang. Everything saudara. Seharusnya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan. Ini ya. This is all my life. Semuanya. Aku kasih buat Tuhan. I trust you. Amin. Seharusnya seperti itu saudara. Nah biarlah lewat momen. Pelajaran firman Tuhan kita yang singkat pada siang hari ini. Kita menyadari. Dan ada satu pertanyaan yang saudara perlu jawab dalam hatimu. Pertanyaannya adalah. Are you... Jesus Holy atau are you the true follower of Jesus mari kita berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur pefirman Tuhan pada hari ini kami sudah diingatkan termasuk hambamu Tuhan kami semua belajar semakin hari semakin belajar untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati Tuhan kami nggak mampu tapi kami tahu kuasa salibmu, pengorbananmu kasih karunia lah. Yang memampukan kami semua untuk menjadi the true follower of Jesus. Ampuni kami kalau selama ini kami playing with you. Kami bermain-main dengan cara kami mengikuti Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan segalanya untuk kami. Tapi biar mulai hari ini kami menyadari siapa diri kami di hadapan Tuhan. Bahwa kami ingin menjadi the true follower of Jesus. Bukan fans dari Jesus. Itu doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Saya berdoa dari pujian penyembahan dan dari firman Tuhan. Saudara diberkati dan saudara memutuskan tidak menjadi fans lagi dari Jesus atau Jesus Holik. Tapi saudara mau jadi the true follower of Jesus. Sebelum kita berpisah, mari kita tundukkan kepala. Kita mau menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Tuhan, ini kami semua. Kami mau menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu. mu Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kuliahmu, sekolahmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah engkau kemanapun engkau pergi seiring dengan berkat yang datangnya dari Tuhan, dan hiduplah dengan berkat yang melimpah dari Allah. Bapak, kasih karunia dari Yesus Kristus, serta hikmat dari Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati, katakan amin. Terima kasih saudara telah menyaksikan tayangan Raja Wali Church online service ini. Saya berharap saudara diberkati seperti biasa. Kalau saudara diberkati, saudara bisa subscribe, saudara bisa like, saudara bisa komen, dan saudara juga bisa share isi tayangan ini kepada teman-teman saudara yang membutuhkan di luar sana. Ingat, kita bukan fans of Jesus, tapi kita adalah the real follower of Jesus. Sampai ketemu minggu depan di dalam tayangan yang sama. Tuhan berkati kita semua. Bye-bye.